Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan Membagikan kepada Kalian Bagaimana Cara Agar kenal pot Rx King Menjadi lebih nyaring Dan Kalau ada kesalahan mohon maaf ya Karena saya baru pemula Kita sekarang Memasuki Bagaimana cara cara me, merubah knalpot terking menjadi lebih nyaring? Pertama kita lihat itu jarangannya itu terlihat do, banyak lubangnya itu membuat terking knalpot menjadi lebih lebih meredam ya istilahnya karena banyak lubang-lubang yang tersebut yang membuat kompresi itu masuk ke gas bull, suaranya Nah itu kita menggunakan di kita tutupi menggunakan black atau yes pokoknya bagaimana caranya bisa ditutupi gitu di lubangnya jelas juga bisa ya sekarang kita coba pasang sarangan atau ya yes, selainser ininya kita pasang saya jedas bentar six and a half hours later ya ini kita memasuki proses pemasangan sarangan atau slancer rebut Nah ini agak susah ya soalnya ya ini harus betul-betul masuk dengan nyaman kalau tidak Plat besinya akan rusak, atau selaput dalam tabung knalpot tersebut akan rusak. Jebol, ya, sudah masuk. Sekarang kita testing suaranya bagaimana. Kita lihat dari atas. subscribe ya dan like and comment